Dolar New Zealand (USD) bullish, waspadai fase koreksi. Harga dolar New Zealand (USD) kembali terkoreksi, tetapi bias harian pergerakan emas masih terlihat berada dalam kondisi bullish.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 Sebaliknya waspadai jika harga dolar New Zealand US diterus bergerak ke bawah dan menembus level 0,71756 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 0,71457. Sekian analisa forex untuk tanggal 18 Februari 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212.